berita aku cara melupakan Bensin masih banyak Ya masih banyak, lumayan lah Enaknya bikin video apa buat hari ini Buat malam ini maksudnya Ini kita mau ke Bubat dulu Bubat terus ke Caringin Lanter kamera Bikin video pur pure sound gitu tapi ini knalpotnya bukan knalpot ini sih mahal ini motor knalpotnya knalpot ya biasa knalpot ini terus dibobok lagi sama saya jadi suaranya agak-agak lebih enak lah ya mau beli FMS tapi nanti aja dulu duitnya nggak ada cuk kalau duit turun dari langit nggak apa-apa ada sih ada cuma kan buat keperluan lain kan buat wr juga nanti bayar wr di bengkel belum beres banyak juga yang nanyain dari kemarin tuh di komen tangan wr wr kemana anjir gue tuh udah bilang berapa kali cow pake bahasa planet mana lagi itu motor belum beres beres gue juga pusing aja yang mikirin motor itu gara korban malah praktek itu aja makanya sekarang lagi dibenerin motornya lagi rapi rapiin lagi soalnya ngebangun dari dari nol lagi dari ini lagi boring baru semua seher baru piston baru terus portingan semua dirapihin dibenerin Campnya juga no kenasir juga di apa dibikin baru lagi makanya rada lama heran aja sama orang, orang kayak gitu udah dijelasin berapa kali, WR kemana, WR kemana sampai capek kejelasinnya cok motor gak kemana-mana, anjir, gua juga lagi pusing ngeliat apa kalau gak inget itu motor, anjir gak jadi-jadi udah berapa bulan nih, anjir dari bulan Maret, kayaknya duit habis motor nggak jadi jadi anjing lah emang, kayak kayak mau gila kalau ingat motor itu aja. Lagi lihat kalau ingat mukanya orang yang pertama bikin motor aing ben, kayak mau aing apa ya, bakar itu mulainya. yang bikin emosi aja, jadi apa ingat mukanya, gara-gara dia cok motor aing jadi gini duit aing dibawa lari semua kok eh Alhamdulillah bah mulut mulut duit <tuk> aing dibawa lari sama dia cuy makanya motor aing gak jadi jadi nggak beres beres hasil ada orang kayak gitu ada. belum ketemu aja orangnya lagi ngilang soalnya dicari cari nggak ini disamperin ke rumah lari terus nanti ada waktunya ketemu anjir kita mau yang cabut kunci motornya yang bawa, yang bawa lari, apa motornya co. bawa motornya we buat jaminan ngomongnya mau ganti rugi ganti rugi ganti rugi apa ngilang aja benci aja kayak aduh anjir emosi sama ya, orang munafik kayak gitu nah, udah pakai motor ini aja buat konten sekarang mah syukur-syukur ada motor ini kalau nggak ada mah mau bikin video pakai apa anjir 4 bulan nggak ngevideo gitu nggak bikin konten Pokoknya, kalau motor udah beres, mau pasti sama di bikin video. Nggak mungkin enggak aja. kalau itu, motor udah jadi. Bapak sudah ada videonya. Tuh, motornya aja belum jadi. Apanya mau di videoin cok? Nanti mungkin besok mau kesana melihat motornya. Melihat progresnya dulu, lagi diapain? Jadi, jalannya lewat sini bukan sih Bubat, daerah bubat kan benar Bentar Eh Lewat sini Jalannya teh Ini mah malah muter jauh Kayaknya Bentar, bentar, bentar tidak ada yang kayaknya, benar sini aja gitu, kalau lewat sana kebanyakan lampu merah aja Jadi nanti lama Takut tutup tempatnya Dia kayak gini suara knalpotnya. Nah. Awal beli knalpotnya tuh anjir oh suaranya buh, kacau. Cempreng anjir jadi kayak nggak ada apa nggak kayak nggak ada isi gitu suaranya. Ya udah sama saya dibobok lagi dibawa ke Malang ada langganan. Langganan bobok knalpot. Beh. Itu yang dia waktu itu ngebobok knalpot Suara yang yang apa langsung suaranya jadi enak kan. Goyoh, udah langganan sama dia, kok Cuma ya, kalau dari Bandung jauh, harus ngirim ke sana. Kemarin kan pas pulang, pas lagi di Malang, ya udah sekalian, dan alhasil suaranya enak, cu Jadi lebih padat, lebih apa ya? Lebih ngebelar gitu. Cuma habis berapa ya? Dua dua gitu, udah sama apa sih namanya gas wall gas wallnya lo cari aja lo anjir tuh migacuan rame gitu cu sampai itu padat memikirnya mie gacauan huh? tuh liatin aja orang pada ngantri kayak gitu ini kerumun. enaknya apa sih mie gacauan Aing belum pernah makan mie mie gacauan mendingin domi warkov <laughs> soalnya menyesuaikan sama dompet aja. liatin aja anjir panat gitu Cok. migacoan belum pernah yang eh, subur umur makan migacoan kalau indomie warkop mah sering soalnya budget aing mah, budget saya mah budget ini, tongkrongan warkop bukan tongkrongin bukan budget tongkrongan elit yang ya gitulah kemarin energi Jakarta enak aja, ah pengen apa, pengen energi Jakarta lagi, suasananya itu enak, emang emang sih apa kalau Jakarta deh, biarpun malam tetap apa biarpun malam juga hawanya tetap masih hawa panas itu, bukan hawa sih maksudnya kayak udaranya tuh nggak ada dingin dinginnya, kalau Bandung kan beda, Bandung malam masih ada dingin dinginnya gitu, ya meskipun di kotanya udah udah nggak terlalu dingin sih, nah kalau di Jakarta beda panas, panas apa sih? panas malam ya, nggak panas tapi nggak dingin juga. Kalau ada udara tuh angin gitu, anginnya malah kerasa hangat aja, bukan kerasa dingin. gitu Cuma view-nya bagus kalau malam tuh buat NR gedung-gedungnya ya kan. Cuma nanti ya, baru kita ke Jakarta lagi kapan gitu nanti kan bulan depan ada event lagi event dari Scarlet di Bandung tapi tungguin aja pokoknya mah event NR gabungan kayaknya Supermoto apalagi daerah sini aja nggak ada sejuk-sejuknya di sini kalau ke setiap budi ke atas sana masih ada dingin dinginnya lah alun alun situ masih ada dingin dinginnya ya. Kalau di sini emang nggak ada aja daerah ini. nggak tau apa ya, Soekarno Hatta atau apa sih? Kopo. Eh bukan deh, cuma benar. Pada daerah sinilah. Udah lampu merah apa? panas. Apalagi kalau siang ajar. Udah itu mah. Mungkin bisa sebatang dulu aja ya, lampu merah batang beli kopi ya kan Oh Allah lagu zaman SD aja ingat dulu barest Pokoknya kalau menjelang-menjelang lebaran puasa pasti lagu ini diputar Lagunya Ungu, Pasya Ungu lurusmu untuk menggapai surgamu Terangiku jalan setiap langkah hidupku aja. Nah, Tahu, hanya kau, tuhan Allah-Mu, Allah-Mu, Allah-Mu, Allah-Mu, ingat mu Ingat mu Allah-Mu, Allah-Mu, Allah-Mu, udah mu ada gitu allah Pasti keingat itu Dulu mah zaman jaman SD lebaran tuh masih lengkap semua Semuanya pokoknya adalah lengkap anggota keluarga kumpul ya kan Cuma semakin-semakin kesini kok Kayak semakin kurang gitu masih kayak, kayak gak kayak dulu lagi lah suasana lebarannya Ada yang udah gak ada Ada yang udah pindah gitu Bukan saya Bukan saya dong Kayaknya ngerasain semua orang kayak Pokoknya lebaran-lebaran zaman dulu tuh zaman jaman Aing SD SD-SD kelas 5, kelas 4 tuh uh, Rasanya emang bener-bener Kerasa banget anjir lebaran. cuma semakin kesini tuh kayak Kurang gitu Entah ada yang ngerasa kurang karena Anggota keluarganya udah nggak ada Atau Udah pindah, pokoknya gitu lah Beda pokoknya mah Suasananya Ya, pak? Ya, pak. Ayo kita lanjut. Beritahu aku cara. Aduh. Sekarang kita kecaringin Caringin. box kamera dulu. Terus udah balik. Anjir Apa itu cu Bicin ya Kalau kecaringin berarti lewat Kanan gitu Caringin Bentar ingat ingat jalan dulu cok. Kanan Bukan Nah beres Udah kecaringin udah ke Bubat Sekarang kita balik mm -hmm. Tapi balik ke lewat dagu kayaknya enak sekalian muter-muter ya kan, muter dagu bentar, terus besok ke daya, ke bengkel Cibiru kita lihat wr progresnya udah apa aja. nanti ya paling sekalian di kontenin juga sih, biar pada lihat semua lah nya pada kemana, wrnya kemana maksudnya? tanyain wae aja ke mana W ke mana lewat sini kita lewat kiri Dago. kadang Terkadang biasanya nongkrong. Aduh, pada nongkrong di sini sih. Jam segini masih rame. Masih padat Biasanya itu nongkrongnya jam jam jam 10 eh jam 12 gitu. Orang-orang mah pada ngebucin semua di sini, Cok. Yang jomblo mah ke sini. Ya udah ngeliatin hmm. orang bucin aja Emang enak sih suasananya buat pacaran Ya tergantung sih pacaran enggak PDKT-an Lain pacaran <laughs> Ini kenapa sih macet Oh nabrak ya Jatuh Ada yang jatuh guys Oh, mobil ya, saya nggak mobil. Tuh, kucing semua anjir dari atas sampai bawah. Ada cewek, pasti ada cowoknya. Cowok, kalau ngeliat di sini kadang suka iri. Saya lihatnya tuh, cuma ya mau gimana lagi. Udahlah, kita pulang aja tadinya mau nongrong tapi nggak jadi kelihatin orang bucin di sini mah. ngecat velg ah dimerahin velgnya bagus nih cuma lama nanti ngecatnya ya masih lama sih nanti nunggu WR jadi baru dicat lagi ya kalau dicat kan otomatis cabut velg nanti nggak ada motor jadi menunggu Ning nunggu air aja, air beres kita cabut velgnya yang ini terus cat. Ya enggak ya enggak ya dong Saya jalan kan ngirin